Sayang ingat-ingatlah suara ini saat pertama janjiku ucapkan waktu kau terima diri ini sayang Sayang ingat-ingatlah suara ini saat pertama janjiku ucapkan waktu kau terima diri ini sayang satu nama dalam hati ini, saya takkan terganti sampai matiku saya.